Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber ya ya, Yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini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 Jadi, apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube info pinjol terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Baik ya, hari ini kita pengen ngasih tahu ya. Ternyata hari ini pinjol-pinjol ilegal itu masih tumbuh subur, dan hari ini masih banyak saja yang menjadi korban dari keganasan pinjol-pinjol ilegal. Dan hari ini masih banyak yang terjebak, karena mungkin masih bingung untuk membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Nah, untuk kalian yang pengen tahu pinjol-pinjol legal OJK terbaru itu apa aja sih, Bang? Kalian bisa searching di bawah video-video yang udah pernah kita share ya. Jadi, jangan ada lagi yang menjadi korban ya. Artinya, hari ini banyak yang udah menanggung malu, dan hari ini. Uh, jadi nggak karuan jadi udah stres, jadi udah males ngapa-ngapain ya kan Udahlah bang langsung saja sebutkan pinjol-pinjol ilegal yang mungkin hari ini wajib diwaspadai oleh masyarakat oke okay, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini itu dia guys oke okay, baik ya ini terbaru tarifun 2023 100 aplikasi pinjol ilegal yang harus kalian ketahui ya apa saja sih Nama-nama pinjolnya ya kan Langsung saja yang pertama adalah pinjol kredit berlian Dan yang kedua adalah dompet mas Dan yang ketiga adalah super dana Dan yang keempat adalah dana pintar Dan yang kelima adalah dana penolong Dan yang keenam adalah dana pro Dan yang ketujuh adalah pohon duit yang kedelapan adalah pohon kaisya, dan yang kesembilan adalah dana bahagia. Di urutan yang ke-10 adalah kredit pro. Lanjut untuk di urutan ke-11 adalah pinjam uang, dan di urutan yang ke-12 adalah danamu. Dan di urutan yang ke-13 adalah uang kaget, dan di urutan ke-14 adalah uang hoki. Dan di urutan ke-15 adalah... Easy go Nah siapa yang mungkin dari 1 sampai dengan 15 tadi udah ada yang terjebak Masih ada lagi Bang? Ada banyak nih Di urutan yang ke-16 adalah dana sayang Di urutan ke-17 adalah rupiahku Dan di urutan ke-18 adalah rupiah maju Di urutan yang ke-19 adalah aman dana Dan di urutan ke-20 adalah asisten tunai di urutan ke-21 adalah bantu cepat, di urutan ke-22 adalah butuh modal, dan di urutan ke-23 adalah cari rupiah. Di urutan ke-24 adalah cash maju, dan di urutan ke-25 adalah cash cash now. Di urutan ke-26 adalah cash loan, dan di urutan ke-27 adalah koinku. Di urutan ke-28 adalah daily cash. Dan di urutan ke-29 adalah dana cair pro. Di urutan ke-30 adalah dana cepat. Lanjut untuk di urutan ke-31 adalah dana go. Dan di urutan ke-32 adalah dana hop. Dan di urutan ke-33 adalah dana impian. Dan di urutan ke 34 adalah dana kilat. Lanjut untuk di urutan ke 35 adalah dana list pinjaman, dan di urutan ke 36 adalah dana kita, dan di urutan ke 37 adalah dompet aman. Di urutan ke 38 adalah dompet siap, dan di urutan ke 39 adalah dompet uang, dan di urutan ke empat puluh adalah dompetku. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah e-credit dan di urutan ke-42 adalah gampang pinjam tapi sepertinya ini pencatutan dan di urutan ke-43 adalah get list dan di urutan ke-44 adalah go uang dan di urutan ke-45 adalah gomani di urutan ke-46 adalah halo duit dan di urutan ke-47 adalah hoki, di urutan ke-48 adalah kantong seluar, dan di urutan ke-49 adalah kantung online, dan di urutan ke-50 adalah karya utama finance. Lanjut, untuk di urutan ke-51 adalah kilat pinjam, dan di urutan ke-52 adalah klik cair, dan di urutan ke-53 adalah klik kami, dan itu dicatut dari aplikasi pinjol legal OJK Lanjut untuk di urutan ke-54 adalah koin master. Dan di urutan ke-55 adalah kotak emas. Di urutan ke-56 adalah kredit guna dan di urutan ke-57 adalah kredit online. Di urutan ke-58 adalah KSP Dana Saku dan di urutan ke-59 adalah meminjam uang. Di urutan ke-60 adalah modal andalan dan di urutan ke-61 adalah modal saya Di urutan ke-62 adalah mudah uang dan di urutan ke-63 adalah pahlawan pinjaman Dan di urutan ke-64 adalah pinjam dana dan di urutan ke-65 adalah pinjam kredit Oke lanjut untuk di urutan ke-66 adalah pinjam mudah dan di urutan ke-67 adalah pinjam tunai dan di urutan ke-68 adalah pinjam uang. Di urutan ke-69 adalah pinjam uang instan dan di urutan ke-70 adalah pinjam uang muda. Lanjut untuk di urutan ke-71 adalah pinjaman kilat dan di urutan ke-72 adalah pinjaman kita bersama. Lanjut untuk di urutan ke-73 adalah pinjaman koi dan di urutan ke-74 adalah pinjaman now. Di urutan ke-75 adalah kredit union dan di urutan ke-76 adalah kilat rupiah. Di urutan ke-77 pinjaman online juragan dan di urutan ke-78 adalah pinjaman rupiah. Di urutan ke 79 adalah pinjaman tanpa admin Dan di urutan ke 80 adalah KTA uang Di urutan ke 81 adalah kredit dana tunai Dan di urutan ke 82 adalah dana jago ID Di urutan ke 83 adalah pinjaman pribadi Dan di urutan ke 84 adalah pundipal Di urutan ke 85 adalah rupiah dana cepat Lanjut untuk di urutan ke-86 adalah rupiah kredit dan di urutan ke-87 adalah rupiahku dan di urutan ke-88 adalah rupiah kurir. Di urutan ke-89 adalah saku darurat tunai dan di urutan ke-90 adalah sarung ajaib. Di urutan ke-91 adalah Selamat Pinjam Dan di urutan ke-92 adalah Sukses Selalu Di urutan ke-93 adalah Teman Uang Dan di urutan ke-94 adalah Tunai Cepat Di urutan ke-95 adalah Tunai Pro Dan di urutan ke-96 adalah Tunai Rupiah Di urutan ke-97 adalah Tunai Super Dan di urutan ke-98 adalah Tunai Go di urutan ke 99 adalah wall in dan di urutan ke 100 adalah ye dana. Oke ya jadi itulah tadi 100 pinjol ilegal terbaru yang hari ini masih beredar dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi untuk kalian yang mungkin menggunakan 100 pinjol yang tadi kita sebutkan maka fix harus berhati-hati dan tetap waspada. Apabila memang kalian sudah dilakukan sebar data. Maka langsung laporkan kepada pihak OJK, AFI dan pihak kepolisian terdekat di kota kalian Ingat apabila memang sudah menyebarkan data Dan mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar Maka nggak usah dibayar lagi Ini langsung perintah dari Menkopol Polhukam Eri Pak Mahfud MD Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh